Halo. Senang banget ketemu kalian lagi. pastinya ketemu aku di sini Ahmad Family to di channel Ahmad FR. Kali ini apa akan membagikan tentang in. Kalian masih udah asing kan dengan aksesoris ini. Ya, betul banget. Ini namanya airing atau pop socket. Karena aksesoris ini kan sering dibeli para kalangan remaja, terutama untuk para kaum hawa yang tangannya kecil. Itu kan nggak sampai kalau HP-nya besar, buat genggamannya biar nyaman kita pakai airing ini, guys. Atau kalian yang suka menonton film, bisa banget untuk menopang kita melihat film biar lebih nyaman kalau di meja atau di warkop yang biasa kalian tongkrongin itu dia bisa buat nower sama teman-teman kalian ya kan tapi bagaimana kalau pop socket ini rekatnya itu hilang atau copot atau udah rusak dan bisa melupaskan jadi nggak lengket lagi apakah bisa digunakan lagi bisa banget dong kalau di channel ini jadi buat kalian yang belum subscribe atau kan baru tahu channel ini baru klik video ini jangan lupa subscribe dan klik video yang lain banyak video vlog aku yang Berkeliling di Pulau Jawa, kami bisa lihat tonton juga. Habis ini, aku akan bagikan. Setelah yang nah ini dia aku beli ini murah kok ini namanya pop socket ya guys ada banyak motifnya kalian bisa lihat di, di tempat aku itu nah masalahnya itu di sini perakatnya ini hilang apakah ini masih bisa dipakai lagi bisa banget perkatnya ini contohnya yang masih ada perkatnya. Ini masih ada. Jadi dia nempel tuh. Bisa nempel karena ada ini. Nah, yang di sini itu hilang. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya. Aku beli ini. Nesitip. Ya, ini bentar. Ini foam. Ini isolasi-isolasi tapi ini yang double side tape. Nih, dan ini terbuat dari busa, guys ini terbaru dari busa adu kan kayak ban gitulah lah kalian bisa dapetin ini di toko bangunan atau di toko buku juga ada mungkin kalian tanya aja foam double side tape pasti tahu tahu orangnya ini biasanya dibuat kaca atau buat menempelkan peringatan-peringatan di tempat umum seperti WC atau arah ke keterangan tempat ruangan keterangan ruangan ya banyak-banyak sih fungsinya ini murah banget juga ini cuma 11.000-20.000an di toko-toko tersebut kalian bisa beli di situ. sekarang aku mau mulai perbaiki pop socket ini Gampang banget kalian tinggal siapkan ini lalu siapkan gunting juga Tentang kita tempelkan dulu sini ke objek ini, ya. kita ambil bentuknya begini, ya. jadi ini bisa dikelupas dan lengket juga. aku ambil bagian tengahnya sini ya. terus lagi bagian ini. Kan ini punya kotak, guys. Fultenya bulat. Tadi kita ratakan ya pinggir pinggirannya ini digunting biar rapi. Kita gunting mengelilingi sini. Nah, udah lumayan rapi seperti ini contohnya. Nah, ini bisa ditempelkan ke case kalian yang mau kalian tempelkan. Aku mau tempelin ke caseku yang ini. Jadi, kita tinggal lepas bagian luarnya ini. Pakai kuku. Tuhan ini semacam usah lihat. Lapisan gitu, nah, ini juga lengket juga. Nah, oke, ya, tinggal tempelin deh. Pastikan permukaannya harus bersih dulu, guys, biar lengketnya merata. Nah, oke, ya, tinggal tempelin. kan pasti tengah kayak bisa lihat tuh lengket kan. tuh kan lengket ini bisa digunakan ye. sudah selesai nah kita kembali ke Fahim dulu nah begitulah caranya guys kalian bisa tiru di rumah dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya jangan pernah tonton di skip-skip karena kalian bisa gagal paham atau gak mengerti caranya yang aku sampaikan tadi so biasakan tonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa klik subscribe dan klik like dan jangan lupa share juga okay. Sampai juga di episode selanjutnya dan jangan lupa selalu tonton aku di channel Ahmad FR ini dan follow Instagramku di sana juga ada tips-tips tips banyak yang bisa kalian tonton juga. Oke. Okay, bye.